Ferry Irawan terlibat dalam kasus dugaan KDRT, diduga melakukan kekerasan fisik terhadap Vena Melinda. Ferry Irawan terlibat dalam kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT, ia dilaporkan ke polisi oleh istrinya, Vena Melinda, setelah diinterogasi oleh polisi di Polda Jawa Timur. Senin, tanggal 9 Januari, Ferry hanya berkomentar. Saya hanya datang untuk memberikan klarifikasi terkait laporan KDRT. Sebelumnya, Vena telah diinterogasi oleh polisi selama jam 11 sampai pukul 14. Vena datang bersama anak kedua mereka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Kombes Totok Suhanto, Menjelaskan bahwa Ferry Diduga melakukan KDRT di sebuah hotel di kota Kediri, Jawa Timur, pada Minggu, tanggal 8 Januari pagi. Laporan tersebut awalnya dibuat di Polres Kediri Kota, namun kemudian ditangani oleh Polda Jawa Timur dan ditangani oleh Subdit Renata. Kasubdit Renata di Treskrimum Polda Jatim, AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan bahwa motif dalam kasus ini adalah salah paham yang menyebabkan pertentangan antara keduanya. Hendra menyebutkan bahwa dari laporannya, Vena Melinda mengaku sering menerima ancaman kekerasan dari Ferry Irawan. Hendra juga menyebutkan bahwa Ferry sering mengancam Vena dengan kekerasan fisik, namun hanya pernah melakukannya sekali terhadap Vena. Vena juga diduga mengalami luka pendarahan di hidungnya karena mendapat tekanan kepala dari Ferry. Barang bukti yang diserahkan ke polisi adalah handuk dan baju yang dikenakan Vena. Saat ini, Ferry belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih dimintai keterangan sebagai saksi. Vena Melinda dan Ferry Irawan menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2022 di White Sands Beach Retreat, Bali. Sebelum menikah dengan Ferry, Vena pernah menikah dengan aktor Ivan Fadila Sujoko dan memiliki dua anak. Ferry juga pernah menikah dua kali sebelumnya. Setelah diinterogasi oleh polisi selama beberapa jam, Vena melinda keluar dari ruang interogasi dengan wajah sedih. Ia menolak memberikan keterangan kepada awak media yang menunggunya di luar. Sementara itu, Ferry Irawan juga menolak memberikan keterangan lebih lanjut kepada media. Ia hanya berkomentar, saya hanya datang untuk memberikan klarifikasi terkait laporan KDRT. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Setelah selesai diinterogasi, Ferry dibawa kembali ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, ia dikabarkan mengalami sakit setelah mendapat laporan KDRT dari istrinya. Kasus ini masih terus ditangani oleh polisi dan belum ada keputusan definitif mengenai tindakan yang akan diambil terhadap Ferry Irawan.